sama Mandan itu foto buat pre-wedding buat apa sih Dian? spiral foto yang mana? yang, yang, gitu, yang ya, pake baju putih itu, itu loh yang, yang, yang kan udah lama dada itu, itu. Nah, hari ini rame lagi di oh, beri gitu. omongan-omongannya apa? ga ada omongan, foto doang oh iya gitu, foto, foto doang mana? namanya? namanya sosial media kan rame apapun yang bisa diberitakan, diberitakan apapun yang bisa diomongin itu. Diomong. itu dalam rangka tampak apa, tampak apa Bang foto yang ya? mana? yang kecil Bang Billy buka lepas dada. Oh, uh. ala, -al -al. <laughs> kayak ala. -al -al. Artis siapa nah. gitu loh? Soalnya itu kan temanya sekaligus sama tema yang waktu gue pake pakai pakaian apa itu namanya? Pakai pengantin jas yes, itu. Hmm. Itu tiga, ada tiga tema gitu loh. Ada tiga tema, itu sih teman-teman. Emang eh, kenapa? Ma? Ada omongan apa emak? Gue <laughs> nggak tahu telanjang sumpah. Dada. Oh, telanjang dada. Ia, iya. Kelanjang dadanya gue udah ngomongin buat kelanjang nih Tapi itu untuk pemilihan temanya Ini ibu bos, ini ibu bos telpon Bu bos, gue kan artis Bu Jess, bilikan artis terkenal nih di wawancara banyak banget Tapi lebih mentingin bu Jess dulu nih bentar ya Kenapa bu? Iya Iya ada cara nih biar rencana sih bu Bu. Iya rencana nih di sini ibu itu sih ibu cantik tadi odi oh, juga telpon bentar teman-teman maaf ya Siap. saya gak bisa memutuskan ibu ya Allah <laughs> ibu nanti acara yang Mana nih ngomongin tarlu ibu ya, uh, tar kita ketemu kali ya bu <laughs> ya. Iya ibu. Iya. Ya Allah ya ibu nanti kita ketemu dulu kali tar ngobrol ya. Aku ditunggu teman-teman wartawan kation. Iya besok, besok hari. Oh, siang deh siang bu. Habis rapi, Billy. Abis, eh, enggak bisa, Bu. Pagi. Habis, Ibu. Habis, Ibu ya. Enggak, Ibu. Iya, siap, Ibu. Ntar ditaruh telepon lagi ya. Iya, Ibu. Ini teman-teman media lagi nunggu nih, Ibu. Cantik, mohon maaf nih. Nih, lost speaker ya. Iya, Bu. Teman-teman media -teman sebentar memakai ya Bu, Bu, bu bos, ya, Bu Bos Ya Allah, pakai disebutin, gue mati nih, Bu Ya Allah, Ibu pakai disebutin, banyak wartawan, ntar beredar lagi nih Apalagi sih, menitanya kok banyak wartawan Nggak tahu gue pakai pakean telanjang aja, gue diomongin sama wartawan Ini gue bingung, teman-teman ya, wartawan Ya kan, arti sih, ya. arti, gue Bukan lagi, Bu <laughs> Ya udah, ya, gue ketemu ya Iya, Ibu Oke okay. dah Bu, dah. Maaf teman -teman. ya teman-teman. Iya intinya kalau misalkan selagi masih sewajarnya, oh gue tahu ke meja yang putih itu ya yang gue segini, itu kan ala-ala kayak siapa artis Hollywood gitu. Jadi ada tiga tema, tema yang gue pakai jas sama Manda pakai apa tuh bahasanya pak gaun nih, ya? gaun nih, ya? ya. gaun. Terus gue tema pakai item-item terus sama kemeja yang ala-ala dibuka gitu. Itu emang eh, jadi omongan kenapa sih? Kalau ya, yang positif maka, pak, maka, maka ya apa, -apa. Gitu. kalau yang negatif ya udah biarin aja. Sudah ber sudah traveling itu. Kenapa? Tra enggak itu mah tema, tema aja. Biarin aja lah pokoknya. Dikasih yang baik-baik aja lah. Dalam rangka profesional itu ya? maksudnya job profesional iya, ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Intinya gitu. Pokoknya kita Khususnya gue sama Manda pengen uh, foto yang konsepnya itu bagus Satu, konsep ya tahu tau itu dari konsep cuma foto buat koleksi foto kita Menjadi kenyataan amin, amin. doain amin. aja lah teman-teman Ta gitu Tapi nggak ada kecanggungan, maksudnya pelanjang dada foto nempel-nempel sama pacar sendiri nggak ada canggung, awal-awal atau -awal gimana Risi sih banyak orang juga kok yang gua gua fotonya banyak orang juga karena kan, weh gladiator Vicky, konsepnya itu memang ala ala seksi gitu loh, jadi seksi gitu, jadi kalau misalkan ada omongan negatif ya udah nggak apa-apa lah, positif juga alhamdulillah, negatif juga nggak apa-apa, yang penting gua tidak menunjukkan hal yang gimana gimana itu mah foto-foto yang wajar lah, kalau misalkan membuat foto telanjang semuanya, terus pasangan buat telanjang semuanya itu hal yang wajar jadi kan gua setengah doang gitu kayak siapa aktor Indonesia ya soalnya yang mau gue nih bang jadi kalau yang kayak Hollywood itu siapa gitu Jen Malik nah kalau gue Jen Tebali kali ya kan awal-awal tema buat koleksi foto aja sih bro gitu nggak yang gimana-gimana kalau misalkan menjadi pemberitaan yang simpang siur yang akibatnya menjadi yang gimana-gimana ya tergantung orang pemikirannya seperti apa sih ya mudah-mudahan sih teman-teman media teman-teman wartawan tidak Mem memplintir gitu beritanya yang Jadinya nanti menjadi asumsi yang negatif gitu. Bil, Bang Bill bil, kan punya konsep impian buat wedding ide sendiri Ide dari sana. Jadi waktu gue sama Bunda Ana, Bunda konsepnya ala-ala pernikahan. Kalau dari uh, FD photographer konsepnya seperti itu karena banyak juga teman-teman artis yang banyak berbagi konsep gitu loh yang seru-seru, yang sexy -sexy gitu Bang Wil, tapi kan, kan yang mana sih? Gue bingung deh. T yang mana? Itu yang iya yang tadi tadi. Kan awal-awal sempet apa namanya mm -hmm. malu untuk foto karena badan berat badan sendiri kan sama Amanda Tapi sekarang kok makin makin hangat. Juga, makin yang hangat yang karena pede. udah pede. Itu gimana sih awal-awalnya sampai? Oh, uh, ini banyak yang doain lucu banget kan. Amin amin kalau udah ya. yang manis fotonya manis sih bro. Coba lu lihat dong. Coba lu timbro. Biar gua tunjukin di sini ya. ya tapi jawaban. Apalagi? Ya, urusan telepon konsep, konsep gitu, pernikahan ya. Konsep wedding seperti apa nih? Oh, ada ide enggak, Bang? Wedding dream. Buat tuh pengen konsep foto prewedding itu yang background itu bagus. Terus pokoknya angle-angle-nya bagus karena kan buat sekali Oh, ini ya oh, Allah <laughs> jelek banget sih badan gua. Kak, ya. fotot teman. Ini, yeah. ini sama Bill. Gimana? Astaga. Yeah udah sebulan ya. nah konsepnya ceritanya seksi, padahal gue nggak seksi, gue gendut. ini mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan memang nggak enak dilihat, gue minta maaf sekali lagi. kalau misalkan menjadi perbincangan yang negatif ya mohon maaf. mudah-mudahan ambillah uh, sisi yang baik-baik aja lah. karena ini juga nggak enggak ada niat apa-apa. dan yang nonton juga banyak orang, gue nggak berduaan segala macem. dan ini biasa aja sih menurut gue. menjadi omongan apa sih ini? banget lo fotonya gitu lo ya ini, ini kan ide fotografernya bagus sih menurut gua tapi badan gua aja nggak bagus karena e, e, cantik can. <laughs> gitu sih doang udah itu, apalagi? apa lagi <tuh> dia? Memang udah ada konsepnya dari uh, tim gitu loh terus gue disuruh buka baju sebenarnya gua nggak pede tapi mau nggak mau karena memang konsepnya gitu karena kan gua harus profesional gitu itu bukan ide lo ya bukan ide lo ya ide gue bukan ide dari tim ini mah tapi dia bagus, tapi badan gue yang gak bagus. Keren kalau badan gue keren mah, pasti tambah keren ini, soalnya keren sih. Tapi nggak enak banget, terus gue Tapi ini untuk foto ini akan jadi traveling luka. Nggak, ya. nggak, nggak, nggak, nggak, nggak. Ini ini nggak, ini badan gue belum bergaya ini. Enggak. Pasti kalau misalkan gue mau foto perawat ini, badan gue harus sispen dulu. gitu sih teman-teman. Udah ya, lagi ya. ya. sakit ya. tuh kerokan. Kerokan. Krokan lagi sakit semua aja loh, Krokan ya, dibahas iyalah. Mending enak badan, masuk angin teman-teman tanggapannya semakin sangat. Pokoknya sekali lagi yang gua tekanin ini buat teman-teman yang lagi nonton, terus buat teman-teman penikmat uh, media uh, digital. Kalau misalkan ada berita-berita tentang gua yang negatif-negatif, minta maaf. Terus kalau misalkan memang ada berita-berita yang gimana mana kalian nanti berpikir negatif ya harus selalu berpikir positif ajalah, jangan yang bagaimana ini. Gua nggak ada niat untuk gimana-mana. Dan mudah-mudahan hubungan gue sama Mamanda langgang aja baik-baik aja, jalannya lancar, tidak ada halangan. Dan alhamdulillah sampai sekarang gue sama manda hubungannya masih baik. Enggak pernah ada yang namanya cekcok. Ya pasti setiap hubungan pasti ada, enggak bisa dipungkiri, tapi gimana caranya kita menyelesaikan masalah itu dengan baik gitu aja, teman-teman. Pokoknya doain aja teman-teman dikasih yang terbaik gitu sih. Udah ada serius lu. Keseriusan ya doain lah ya doain aja teman-teman makasih teman-teman oh, thank you bill ya.